Oke, okay, amin ya Robbal 'Alamin. Dan pada video kali ini, aku pengen mengingatkan dan memberitahukan bahwasannya channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak meninggalkan nomor handphone apapun. Jadi, apabila ada yang mengaku-ngaku yang mengatasnamakan channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu bukan dari channel YouTube ini. Jadi, jangan lagi ada korban yang terus bertambah yang mengatasnamakan channel YouTube Info Pinjol Terbaru. Oke, okay, sebelum lanjut video ini, aku pengen mengabsen kalian dulu yang menonton nonton video ini dari daerah mana saja ya supaya nanti kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi bahwasanya aplikasi A memang belum ada debt kolektor lapangannya bahwasanya aplikasi B memang tidak melakukan penyebaran data dan beberapa informasi-informasi yang mungkin hari ini sedang banyak dicari oleh teman-teman kita yang lain. Oke baik. Pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang Joki Pinjo Kira-kira, Bang Abang akan merekomendasikan joki pinjol siapa ya, Bang? Yang mungkin hari ini bisa dipercaya dan terbukti berhasil. Hari ini banyak pertanyaan yang seperti itu Baik melalui DM Instagram, komentar di Youtube dan beberapa DM dari snack video ya Buat kalian yang mungkin belum mendownload snack video dan mau berteman dengan kita Kalian bisa mengetik link di bawah video ini Silahkan mendaftar di situ dan kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan di akun snack video vlog sigochan 690 Ada tuh di deskripsi di bawah video ini Oke, okay, banyaknya pertanyaan tentang joki pinjol. Ini beneran atau enggak, Bang? Dan hari ini aku pengen mengajak kalian terlebih dahulu untuk bersikap tenang, tidak panik, dan harus mampu berpikir jernih. Jadi, enggak usah mikir yang aneh-aneh. Toh, hari ini yang kalian pikirkan itu juga belum tentu pasti terjadi. Dan yang pasti itu pemikiran kalian akan membuat kalian tambah pusing. Kalian akan stres. Dan pada keadaan seperti ini kita juga harus mesti tetap cerdas terkait tentang penawaran-penawaran penghapusan jasa Hari ini banyak yang memilih jalan pintas tapi akhirnya menjadi korban penipuan Mark. Nah hari ini banyak yang menawarkan jasa untuk bisa melakukan penghapusan data dengan Kata lain seperti joki katanya Atau mungkin ada yang hari ini sudah pernah menjadi korban penipuan Joki Pinjol ya Menggunakan data-data pribadi Uangnya diambil lari Dan hari ini yang ditagi itu adalah kita lagi Nah ini namanya sudah jatuh ke Ketimpa tangga lagi Oke baik ya Buat kalian yang hari ini sedang mendapatkan tawaran-tawaran joki pinjol Yang katanya bisa menghapus data Dan yang katanya mungkin bisa untuk Mendaftarkan di aplikasi A, lalu terbukti berhasil, dan kita disuruh membayar. Ya kan? Yang pengen aku tekankan pada video kali ini adalah satu persatu dulu, ya kan? Tentang jasa joki pinjol untuk penghapusan data. Hari ini banyak teman-teman kita yang udah pusing karena mungkin tiap hari ditagih puluhan nomor baru, ya mendapatkan pesan WA dan SMS dari puluhan nomor baru juga, yang kadang-kadang pengirimnya nggak jelas dari aplikasi apa, ya kan? Nah, disitulah hadir terkadang beberapa penawaran-penawaran terkait penghapusan data jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap waspada jangan lagi ada korban penipuan yang terus bertambah hanya mengatasnamakan joki pinjol logikanya seperti ini aplikasi pinjol tersebut sudah pasti memiliki server security yang bagus yang baik ya kan yang memang sudah terbukti tidak bisa diretas atau ini segala macam mungkin ya sah-sah saja jika hacker hebat bisa meretas tersebut Security keamanan negara saja bisa diretas, apalagi untuk aplikasi pinjol. Ya kan, tapi tidak segampang dan tidak semudah itu. Apalagi yang hari ini ditawarkan bisa menghapus data. Pribadi kalian di aplikasi pinjol hanya dengan membayar 300-400 ribu. Ya, banyak hari ini yang sudah menjadi korban penipuan atas nama joki pinjol. Kalau aku secara pribadi lebih baik tidak usah diikuti apabila memang mereka meminta bayaran itu di awal. Jangan dibayarkan. Jadi sebenarnya gampang kalau memang mau mengetes keberhasilan mereka di aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin bisa menghapus data. Misalnya hari ini teman-teman itu terindikasi hutang di 4 atau 5 aplikasi pinjol. Coba kasih tahu sama mereka dan bilang sama mereka Kalau memang bisa terbukti satu aplikasi saja yang dihapus Maka kita akan bayar Ya terserah misalnya kalau hutang kalian hari ini 2 juta di aplikasi A Kita akan bayar 10 sampai dengan 20 persennya Apabila memang terbukti dari aplikasi A tersebut tidak menagih selama satu minggu Coba uh, kasih tahu sama mereka seperti itu itu yang pertama, jangan mudah ketipu deh, kalau menurut dan saran aku jangan dibayarkan apabila memang mereka meminta bayar di awal, ya kan? Doh, ya kita hari ini dalam keadaan susah malah menjadi korban penipuan lagi ya. Dan yang kedua ya, ini jasa joki pinjol yang katanya bisa minjol di aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita pinjam uangnya. Jadi, begini, coba ingat ya, untuk teman-teman yang sudah pernah minjol itu, diduga pasti paham benar bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi-aplikasi tersebut. Kita pengen fokus di pembahasan sewaktu uh, merekam wajah, ya kan? Apakah aplikasi-aplikasi tersebut bisa wajahnya digantikan dengan wajah si Joki Pinjol? Dan apakah aplikasi-aplikasi yang pinjol legal OJK akan memberikan pinjamannya, meloloskan pinjamannya ketika wajah verifikasi wajahnya tidak sesuai dengan yang kalian kirimkan melalui KTP? Jelas ini cukup tidak nyambung, jadi jangan lagi mau dibodoh-bodohin sama yang namanya joki pinjol yang tidak terpercaya. Jadi, apakah ada joki pinjol yang terpercaya menurut abang? Kalau menurut aku, sampai dengan hari ini tidak ada. Karena untuk menghapus data ya tidak segampang itu. Apabila memang katanya dia bisa mencairkan di aplikasi A, bagaimana dengan verifikasi wajahnya? Apakah mereka bisa menggantikan wajah kalian dengan wajah mereka? Itu dua hal yang saling bertolak belakang. Jadi benar-benar nggak -benar nyambung dan jangan mau lagi menjadi korban penipuan. Ya guys, untuk masalah joki pinjol, kalian jangan mau disuruh bayar terlebih dahulu. Ya, udah cukup jelas. Jadi mungkin uh, permasalahan aplikasi pinjol ini sebenarnya tidak serumit yang kalian bayangkan. Jangan sampai ketika kalian karena masih dalam keadaan panik, malah membiarkan orang lain menipu kalian. Ya, hari ini banyak banget ya di snack video itu banyak banget tawaran-tawaran penghapusan data. Sebenarnya ini sudah ilmu-ilmu lama ya kan. Berita-berita lama ini sebenarnya. Untuk menawarkan penghapusan data di aplikasi pinjol, ini sudah cerita lama. Jadi jangan lagi ada korban yang terus bertambah. Hanya saja memang mungkin hari ini semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi pinjol dan hari ini terbentur untuk masalah pembayaran akhirnya tergoda ya kan. Nah kita akan terus menjadi korban penipuan jika seperti ini. Jadi aku sudah mengingatkan bahwasannya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi dan jangan lagi menjadi korban penipuan kita harus tetap cerdas walaupun kita dalam keadaan panik sekalipun ya kan dan berhentilah untuk gali lubang tutup lubang jangan lagi menambah deretan hutang dengan cara meminjam dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu sudah pasti akan membuat kalian tambah pusing. Dan hari ini yang mungkin segala sesuatu yang mengganggu pemikiran dan pekerjaan kalian Kalian tidak usah pikirkan lagi Termasuk di dalamnya adalah pesan-pesan penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol Apabila memang itu terasa mengganggu Jalannya pekerjaan kalian atau mungkin pemikiran kalian Tidak usah dibaca sekalian silahkan langsung dihapus saja Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh